Yo everyone, welcome back on Mah Watch YouTube channel. Still with me Theo. Dan kali ini gua akan mereview ya seperti yang kalian lihat di sini ya. Ya kalian stay tune aja ya. Kali ini yang gue review adalah salah satu micro brand. Tapi yang uh, semua stylenya itu terinspirasi dari a pilot watch ya. Jadi dia tagline-nya itu namanya Aviation Inspired Timepiece. Oke ini sekarang gue mau dari yang pertama dulu ya Yang di sebelah kiri gue Ini adalah AV8 Brand yang bakal gue bahas sekarang ini adalah AV8 Nah yang ini spesifikasi dari AV8 P51 Mustang ya Atau dengan kode SKU AV408602 Nah, dia ini untuk movementnya dia menggunakan automatic movement dengan kaliber NH35 nah, nah untuk power reserve nya dia kurang lebih uh, sampai 40 jam ya kalau terisi penuh ya yeah. nah untuk case nya sendiri itu dia stainless steel glass materialnya ini udah menggunakan sapphire with anti reflective coating nah untuk Guys, nya sendiri itu dia see through atau exhibition, dan di ini ada graffier gold Tommy. Nah, untuk diameternya sendiri, dia uh, memiliki diameter kurang lebih 43 mm, dan ketebalannya kurang lebih ada di 14 mm. Yang bikin gue suka di sini, walaupun udah ada desain modernnya, tapi ini masih nggak jauh-jauh dari desain uh, pilot watch or aviation ya nah, untuk windows date nya dia ada di angka 6 ya ini seperti yang kalian lihat windows date kan biasanya ada di angka 3 nih paling banyak nah kalau yang ini dia ada di angka 6 untuk look width nya dia itu kurang lebih di 22mm nah buat yang suka gonta ganti strap kalian jangan salah ya kalau milih strap ini ukurannya 22mm Nah, untuk laktolaknya sendiri ini kurang lebih di 51 mm. Nah, untuk on hands di tangan gue yang kecil ini lumayan gede, tapi itu udah wajar ya. Jam pilot itu or aviation tuh udah sewajarnya kalau dia gede. Tapi ini walaupun gede masih nggak terlalu kelihatan overhang kok, karena model laknya dia nggak kaku ke atas ya, dia lebih ke bawah ngikutin uh, lekuk pergelangan tangan. Jadi dia nggak terlalu kayak tanduk. Oke, okay, next kita ada di Av8 Speedfire Type 300 atau tipe 300 dengan kode SKU AV47333. Nah untuk movementnya dia menggunakan A Japan Automatic Movement Kalau gue lihat sih dari jenis movementnya ini Kalau yang tadi kan NH35 Kalau ini sepertinya dari Miota movement ya Ini dari Miota dia ada sub dial Jadi dia detiknya itu ada di sub dial ini ya nah, Kalau untuk power reserve-nya biasanya kurang lebih di 40 jam ya Untuk Case-nya sama strap-nya dia terbuat dari stainless steel nah, Untuk glass materialnya dia menggunakan sapphire crystal with anti reflective coating Untuk case back-nya dia see through Nah ini yang paling gue suka nih Rotornya bentuknya pesawat tau gak sih Tuh lihat dan untuk diameternya itu di 42 mm dan ketebalan ketebalannya di 13,6 mm untuk look width nya itu sama dia 22 mm dan lock to 50 mm nah. nah tapi ini bedanya kalau tadi kan Windows Date ada di angka 6 kalau yang ini tetap di angka 3, tapi di posisi angka 4 dan 5, atau mungkin di area situ, itu dia ada, ya, second hands. Jarum detiknya di sini berbentuk sub dial yang jadi nggak di tengah kayak biasanya. Nah, untuk nya sendiri, dia menggunakan 3 fold with Double Push sama Secure Lock. Oke. Okay. Nah, untuk crownnya sendiri, dia ini dia nggak screw down crown ya biasanya kalau aviation biasanya ada screw down crown tapi kalau ini enggak ya jadi dia langsung just tarik aja tapi jangan lupa ya untuk selalu nguncinya lagi lebih pasti. nah untuk tipe ini di package nya kalian akan dapat bonus strap nah ini di sini dia juga ada sleeve nya ya aviate nah, jadi kalau kalian mau ganti strap kurang lebih kayak gini nih kelihatannya jadi lebih, kelihat, lebih kelihatan vintage sama pilot watch nya sih pakai letter ya kalau menurut gua tapi ya it's okay toh ada di package nya juga jadi terserah selera kalian mau tetap pakai bracelet atau mau diganti letter coba kalau digunain di pergelangan tangan mini gua oke okay, masih masuk gue emang bukan penggemar hitam sih tapi untuk AV8 gue rasa ini pengecualian sih ini keren banget braceletnya juga nyaman dipakai. modelnya gue juga suka karena kontras antara warna uh, marker angkanya terus warna jarumnya semuanya di sini kontras jadi lebih kelihatan, lebih gampang dibaca ya oke okay, next yang terakhir dari AV8 ini adalah AV8 Hawker Hunter dengan kode SKU AV47811. Dia menggunakan movement automatic movement ya. Untuk power serve nya masih standar di kaliber ini kurang lebih di 40 jam kalau terisi penuh nah untuk case-nya dia terbuat dari full stainless steel dengan finishingnya ini lebih ke Brush ya brushed or hairlines nah untuk glass materialnya sama masih menggunakan sapphire with anti-reflective coating nah untuk back case nya back case-nya paling unik di sini ya kalau di Av8 ini rata-rata back case-nya keren-keren sih nah untuk diameternya Si hawker hunter ini kurang lebih di 44 mm dan ketebalannya di 14 mm. Liquidnya dia di 22 mm dan untuk nya 52 mm. Dan yang bikin gue suka dari desain ini itu sebetulnya ini gue suka bezelnya. Bezelnya itu modelnya kayak coin edge tapi nggak terlalu rapet ya, jadi agak miring sedikit gitu. Terus jam ini karena nggak terlalu banyak ornamen ya kayak chronograph or else, jadi walaupun dia punya open heart, kelihatannya lebih lebar aja gitu. Dan desainnya di sini kalau gue bilang juga 3D desain sih. Nah, kalian bisa lihat kan di sini. Jadi dia nggak cuma selapis aja. Markernya di atas, nanti ke bawah lagi ada inner ringnya, ke bawah lagi ada. Uh, Lobang buat open heart-nya ke bawah lagi, jadi kayak gitu sih ada beberapa lapis itu yang bikin gue suka. Jadi kalau ngelihat gini, kalau gue imajinasiin tuh gue kalau uh, ngeliat apa ya, sebuah town or cities di situ. Ini keren sih, walaupun nggak ada fitur date-nya, tapi ini keren. Nah untuk rantainya sendiri, ini juga solid, dia tadi, 3 with double push button with secure lock. ya ini dia. Untuk water resistance-nya dia di 5 ATM. Oke, okay, ini salah satu nilai plus dari AV8 menurut gua ya. Walaupun diameternya itu di atas 40 mm tapi untuk pergelangan mini, kayak pergelangan gua ini juga masih masuk dan gak terlalu overhang ya. Maksudnya gak terlalu kelihatan oversize. Jadi masih oke. Okay. Oke, okay, gimana buat AV8? Untuk yang model ini pasti menarik dong, pasti keracun. Gua aja keracun kok, terutama main ini nih yang hitam nih gue suka nih. Okay, buat kalian yang udah nunggu-nunggu si Av8 ini, nah ini kan udah sekarang udah gue bahas, udah gue kasih tahu kira-kira speknya seperti apa dan jam ini menurut gue cocok banget buat daily biter, buat casual juga masih oke okay, terutama yang ini atau yang ini kalau misalkan mau agak gaya dikit, kalau mau pilot watch banget mungkin pakai yang ini ya. Jadi ini tiga style yang terinspirasi oleh Uh, aviation or Aviator Tapi Tiga-tiganya itu masih Apa ya Masih bisa dipakai Untuk occasion-occasion Yang udah gue sebut tadi So kalian yang mau berburu Jangan lupa ya Langsung kepoin website kita Di jamtangan.com Atau aplikasi kita Di jamtangan.com Kalian kalau ada pertanyaan Bisa silahkan Tulis di kolom komen Terus Yang baru ngeliat Dan kalau kalian suka Silahkan klik like Belum subscribe Nah, jadi kalian gak, uh, gak bakal ketinggalan info-info terbaru dari kita sih ya dan biasanya kalau untuk subscriber di beberapa episode atau mungkin di salah satu episode kita bakal ngasih surprise sih buat kalian langsung aja ya buat yang udah mau berburu yang mau jadi hawker hunter silahkan langsung aja ke website kita happy hunting and happy shopping see you on the next video bye